Oke okay, ya teman-teman, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun selalu di berjumpa lagi dengan salam sehari di sini Dalam Jaya. Semoga kita semua tetap dalam mana-mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay, ini adalah uh, apa, tab ya, tangganya kurang lebih seperti ini. Ini nanti untuk uh, pendeteksi ya. Uh, insya Allah dapat variabel yang kurang di sini. Yang pertama adalah suhu, tegangan eh, suhu, kelembapan, kemudian asap dan cuaca. Kurang lebih seperti itu. Tapi sementara yang sudah diprogram yang ini saja seperti itu. Komponen-komponennya adalah ini eh apa? board berjenis IoT seperti itu, ESP8266. Oke. Okay. Eh, ada yang menyebutnya DMCU ya. Saya tidak menyebutnya DMCU karena itu nama perusahaan karena ini Sepertinya bukan dari Node MJU seperti itu. Ini sensor suhu rangkal di HT 11 ini MK2 seperti itu untuk gas ya. Cuma ini belum ada uh, GPS-nya seperti itu. Jadi belum bisa langsung connect ke Google Map. Oke, okay, uh, video kali ini untuk merakitnya saja seperti itu ya untuk eh uh, running programnya dan sebagainya insyaallah nanti seperti itu. Nah, ini box seperti ini teman-temannya. Oke. Okay. PCB-nya seperti ini. Oke, okay, mari kita lanjut ya. Oke ya, teman-teman ya jadinya kurang lebih seperti ini teman-teman Ya ini, ini mau dites dulu ya Bisa pandai ya Ini ada sedikit perubahan e, Tadi sensornya ngambil kabel eh, ngambil e, tenaganya dari sini ya Ternyata kurang seperti itu Akhirnya ngambil dari e, regulatornya sini Dan ini oke okay sekarang jalan teman-teman Ini sementara yang bisa kami tampilkan Ya, bisa kami tampilkan ke real time database nya ya. ini namanya perawan ketan seperti itu itu masih 71 kita cek apakah ada perubahan ketika ini kita eh, apa suhu dan kelembapannya, coba kita pakai api ya seperti ini, apakah ada perubahan oh ada perubahan ya, ada perubahan oke, itu, itu, itu, itu, itu. nah ini aplikasi ini Sebetulnya bisa e, menggunakan e, serial juga lewat sini ya ke, ke laptop seperti itu. Cuma karena ini e, USB-nya bermasalah, pas syutingnya barusan, jadi nggak kami e, gunakan seperti itu. Dan ini, nah itu berubah ya, ini berfungsi lah seperti itu. Mengenai fitur-fitur apa saja, ini mungkin di video selanjutnya seperti itu teman-teman ya dan ini eh, MK 2 nya belum kami pasang seperti itu karena memang eh, ini untuk presentasi kuliah seperti itu oke ya seperti ini teman-teman ya kalau nanti dimasukkan ke box nya ya kurang lebih seperti tadi ya kalau dimasukkan kurang lebih seperti ini teman-teman ya terus kita tutup seperti ini terus kita kasih label perawan ketan atau apa begitu ya ini tugas kuliah soalnya oke begini letakkan di sini. Nah. Kemarin ini perlu di lem ya seperti itu atau perlu di scrub lah begitu belakangnya dan ini kita hidupkan coba. Oke, okay, nyala. Oke, okay. nah, apakah kedetek sekarang di database Google-nya? Kita cek lagi ya. Takutnya ketika dipasang malah ada kedetek gitu. Oh, kedetek teman-teman ya. Itu langsung langsung berubah. Oke, okay, baru begini. Ini sensitif sekali ya. Oke okay. okay, ya berubah ya teman-teman ya Oke okay, teman-teman ya demikian uh, Yang sedikit dari kami Semoga uh, di video berikutnya Teman-teman bisa kami perlihatkan uh, Sistem lebih lengkapnya ya Terima kasih uh, Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua Kami akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh